Ma, asal mau berangkat sekolah, Ma, udah siang. Minta uang. Bu, Abdi artos, bu, kalau ya, ya. Sekolah. Ya, ya. wae. Aku Show him how act Ok now pinch a little Bobby Just a young run around with his man's hammer in his hands Feeling like a man Run, motherfucker, run Put a pole pole Get the gun, put it to your brain like Goddamn Everybody know you ain't about it Everything you talk about, about, about, about, about I know I can live without it Red like stop, green like go Everything ain't what it seem like Motherfucker, I know Hold up what you mean When you can' bitch I've been in This is merely the beginning again What you been living in The box under the bridge get like the Kiedis Looking for something to complete us Everybody, and Bagi amat, kapan gue bisa punya motor? Kapan banyak uang? Punya toko pribadi? Kapan ya? Saya bisa Itu kenapa kayak begini? gitu. Enggak sih, Per, Dia salah, masalah jualan. Emangnya ada masalah? Bukan masalah Per, tapi jualan gue sebagian kesini sini, sebagian menyusut. Sementara kebutuhan gue bertambah, dan permasalahan gue juga meningkat. Hmm. Duh, udah, sekarang sebar aja dulu nanti juga pasti ada jalannya iya si Fer ya. tetap gue jalanin ada tukang sayur tuh yuk sekalian ada kursusnya sayur kalayur sayur sayur sayur sayur sayur, sayur. Iya, udah si Asik, tapi duit. Terus gimana? Eh, ya, gak gue kasih lah ya? Kali gue emang berjalan. oh nah, kemarin juga belum bayar itu. hei eh, kalau misalnya nih anak gak mampu sekolah, masa sekolah iya gak? Iya lah, hampir jam tujuh ke sini. Eh. Insyaallah hey, sini. jadi beli Jadi mah. coba dagangan kita laku tiap hari ya, Sep? Iya, Mah. Kasep juga pengin kayak orang-orang punya kendaraan yang bagus dan juga punya HP bagus Dagangan kita laku setiap hari. Bahkan dagangan kita masuk ke supermarket lah. Oh, iya, sabar ya, Sep. Iya, Mah. Harus kalau sabar itu, Mah. Iya. Harus semangat juga kita. Iya. Per lo oh, mau nggak bantuin usaha gua pasarin Saroja ke warung-warung gitu per? Bisa aja sih, cuman bingung ke warung mana aja kita nyebarinnya dan cara mengolah harganya. Nah, gimana kalau kayak gini? Kan dari kita itu lima ribu. Nah nanti dikawarin 30.000 terus kan lumayan. Bagus juga tuh, lumayan buat tambah tambah uang jajan. Kapan dimulainya? Nah kan besok libur. Gimana? Kalau malam kita bikin? paginya kita pasarin tuh kan nanti gue juga bakal bikin listnya baru mana aja yang bakal kita datangi. oke okay, gaskun oke okay. lagi sedih ya gue juga jualan dagang sayur gue kesel mulu ditawar udah ditawar dipilih udah dipilih gak jadi beli yang ada malah ngegibah mulu udah ngegibah gue ke bagian dosanya aja uangnya gak ada Nasib nasib ini amat ya cara duit sabar per ya mau gimana lagi kita kan orang gak punya kalau gak semangat cari duit nanti mau kayak gimana semoga aja bareng yang dititip masih oh, bu semoga aja bareng yang dititip di warung lalu semuanya amin semoga aja per ya mau gimana lagi yang penting kita selalu punya. Eh Esep gimana? Jualannya udah laku semua belum? Alhamdulillah sih, walaupun baru laku satu. Ya alhamdulillah lah. Gimana kalau aku bantuin kamu bikin logo untuk jualan? Wah, logo gimana tuh? buat di pasaran di online lah kan sekarang zamannya udah modern selain bisa COD pembayaran juga bisa cepat bahkan jualan kamu bisa laku lebih banyak wah nanti gimana ya udah nanti kamu ikut aja nanti kita langsung bikin logo setelah pulang sekolah nanti hmm. nah terakhir, terakhir kamu foto tuh sarojanya sebagus mungkin lalu bikin bikin Instagram khusus untuk jualan ini bagus dong ya udah kita coba ya siap kalo misalnya lewat pemen banyak yang pesen emang kamu siap nantirin ya? oke siap, tenang aja soal itu mah Oke, nanti besok gue nantirin dulu aja barengnya biar nanti kalau yang pesan gak kesusahan boleh deh gitu aja yaudah Rek, itu dulu aja ya? Siap, siap siap siap Okay. Gimana? Udah ada yang pesel dulu? Enggak. Lagian kan baru lakukan pas malam. Sekarang juga gak bawa HP itu boleh. Ya udah. Semoga. Ada yang nyamkulnya sama ya. Ya. Gimana ya HP? Oh, ini nih. Wah. Ternyata di Sreem juga punya corner nih. Wajib kembali Anda nih. Banyak yang order di instagram Nah iya nanti saya kirim Nah baik-baik Sep, lagi ngapain? Resinit banget Ini PR Bisnis dagangan kita Gimana tuh? Coba lihat, Nah kan kemarin tuh gue coba-coba Dagangan gue tuh dipasarin lewat media sosial Dan alhamdulillahnya tuh Udah banyak yang pesen Wah serius Sandalnya gue punya HP, mungkin gue bisa kaya lagi. Kabar kayak mana juga bisa kok. Iya, amin. Cek gue pulang oh. dulu ya besoknya mau nganterin babi ke sawah. Oh. ya udah hati jadi. Oke, sep. Woy, mana lo? Iya, yeah, udah maju nih. Iya, yeah, udah maju nih. Iya, yeah, udah maju nih. Gue juga alhamdulillah Dagang sayur sekarang udah maju lagi nih. Karena apa? Coba. Karena apa? Karena gue mau nikah sama ibu-ibu yang suka ngegipahir. Oh, udah kalau udah nikah kan gue gampang tinggalnya sehatin ibu ibunya Bu jangan gini, bu jangan gitu. Biar gue dapat ibadah. Alhamdulillah ya Kayaknya juga sih sebenarnya Berkat ide Andre Bulan ini Bisa penghasilan 10 juta lebih Iya ya Alhamdulillah Gak juga Mudah-mudahan Bulan depan Bisa lebih dari ini ya Iya amin Ini buat Andre Makasih ya Ini juga buat Ferdi Makasih Ya semoga saja Kedepannya Lebih-lebih dari ini sih Amin ya. Wah Lumayan juga nih hasil jualan Ya apa ya apa gua beli motor aja gitu ya? Kebetulan dulu gua cita-cita punya motor juga sih. Ya, alhamdulillah. Chef udah kebeli motor ya? Mah, alhamdulillah. Oh, bagus lagi ya? Coba yang lama. beli motor ah, paling cuman kredit wah alhamdulillah ya sekarang asip udah bisa beli motor ikut senang ya tuh Halo? Halo? Ya, halo? Ya, ini sama nomornya uh, Saroja Iya, bener, Pak. Ini dengan siapa? Kapan, Pak? Untuk uh, ketemunya besok, besok. Hmm, besok, Pak? Ya, ya besok. Itu, ya, di 5, Jam berapa, Pak? Oh jam dua. Oh ya udah Pak, siap-siap Pak. Ya, makasih, ya. ya Pak, sama-sama. Ya, siapa lagi ya? Yang balik lagi. Baru nih, eh, ya, Andre. Alhamdulillah, walaupun bekas, ya, lumayan lah. Harga enam jutaan, biar bisa ke sana kemari. Iya biar nggak capek. Eh hey, gue nanti pulang, mau kemana? Nongkrong yuk. Kayaknya nggak bisa, ya, Andre. Soalnya, gue ada yang nelpon pas waktu kemarin tuh jam 2 mau ketemu. Siapa tuh? Hati-hati, nah. loh. Ketemu orang baru, nanti kamu digorok, Tenang aja, Andre. Atau mau gue temenin? Udah, gak apa-apa Andre, Sendiri udah, aja. Ya udah, eh, tapi inget, HP lu ya Jadi, banyak ada apa? -apa Telepon gue aja. Ya santai. silakan Asep, Pak. Oh iya, ini benar. E, Asep yang punya akun Instagramnya Saroja Barokah. Baik, Pak. Betul. Perkenalkan, nama saya Ajis. Saya adalah CEO perdagangan pangan. Serius, Pak? Serius. Oh, jadi begitu, Pak. Saya perlu 100 bal untuk bulan depan, apakah Asep sanggup? Baik pak, bisa, bisa Oke, okay, kalau begitu pak Asep saya pamit, semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar Amin pak, terima kasih banyak pak Oke. Okay. Gimana kalau gua bikin toko seroja juga? Kan selain penghasilan dari online tuh, kita juga bisa nampak tuh yang langsung datang ke toko Ide bagus tapi kira-kira lokasinya di sih? Ya? Kebetulan gua pas kemarin lewat depan tuh ada toko yang kosong. Gimana kalau di sana? Kira-kira apa ya nama tokonya? Eh, gimana kalau nama tokonya Saraja aja? Nah, ide bagus tuh. Saraja kan? Gimana gitu. So juga? tuh? banget. Udahlah itu aja.